Siapa yang tak terkesima dengan para cantik Aril Tatum? Meski begitu, ia ternyata menghadapi sebuah permasalahan tersendiri mengalami tentang penampilannya. Aril Tatum ternyata mengalami gejala kebotakan. Hal ini dia ceritakan dalam unggahannya di Instagram Story Minggu 17 Mei 2020 kemarin. Dalam unggahan, Aril Tatum tak mengeluh kondisinya. Justru ia menggunakan momen ini untuk berbagi kekuatan dengan orang lain, untuk tetap bersyukur apapun kondisi yang dialami. Arantatu mengatakan di kepalanya ada bagian yang membuat botak dan menyebar ke area lain. I have a blade patch on my hand that slowly spreading through my tiny hairs. Suka sirik dan sedih lihat orang lain yang mempunyai rambut tebal. Sehat, cantik, setelah itu aku mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Prosesnya panjang jelasnya. Tetap bersyukur. Bukan hal mudah bagi Ariel untuk berdamai dengan diri sendiri. Namun, kini ia mulai belajar dari pengalamannya ini. Tapi sepadan karena sekarang tidak lagi sedih dan terpuruk ketika mengacah. Menjadikan itu sebuah peringatan untuk lebih sayang dan merawat diri sendiri. Aku pakai serum rambut, aku maskerin ada buaya, aku mis pakai coconut oil, papan Ariel. Walau sampai sekarang belum ada perubahan signifikan, tapi gak apa-apa. Aku hashtag tetap bersyukur, not everyone is blessed with strong natural hair. But it don't mean that I'm not equally beautiful. Tidak semua orang diberkahi dengan rambut kuat alami, tapi bukan berarti aku tak cantik. Tuturnya. Jangan bandingkan diri. Dalam unggahan lainnya, Ariel Latum juga mengajak warga Net untuk tak membandingkan keadaannya dengan orang lain. Jangan bikin rasa percaya diri kamu runtuh karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang sering membuat aku sedih adalah karena setiap live dan seminar selalu ada yang tanya gimana caranya biar kita nggak terus membandingkan diri kita dengan orang lain? Jelasnya, belajar menerima. Ariel kemudian memberi jawaban atas pertanyaan ini. Jawaban pertama adalah ketahuilah bahwa yang kamu lihat tidak selalu sama dengan kenyataan Lalu belajarlah mencintai kekurangan diri sendiri. Belajarlah menerima bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kamu ubah. Jadi ubahlah pandanganmu terhadap hal tersebut, papar Ariel. Tidak akan pernah ada tolak ukur dalam hal kecantikan Yang ada hanya sebuah standar kecantikan Yang dibuat secara tidak masuk akal Dan diamini banyak orang yang Apapun rupamu Ari menegaskan tak penting mengenai warna kulit Atau apapun kata orang tentang diri kita Tidak penting apa warna kulitmu Tidak penting berapa berat atau tinggi badanmu Tidak penting seperti apa rupamu Tidak penting cara berpakaianmu tidak penting apa kata orang tentang dirimu percayalah bahwa yang terpenting adalah kesehatanmu, kenyamananmu dan kebahagiaanmu, tegasnya